Maka banyak orang menuduh Abdul Somad itu ustaz yang keras, Ustaz yang radikal. Itu Abdul Somad itu lembur. Cuman dia nontonnya sepotong-sepotong. Coba kau beli paket dua giga. Coba tonton dari awal sampai akhir. Sakit perut banget. Kiki kiki kiki salah? Kita ceramah. Tegas katanya keras kita selama lembut katanya pelawak ada ada komen tadi di youtube kapan melawak lagi ke Jakarta Ustadz